tompa sih namanya ah Adeling, Deling, Dibang, <coughs> ini beneng peru, anak naruh nio sanding tenang kita tenang tenangan, iya. Entah kamu nyebatin tenang biar. Iya. Bismillahirohman. Numpa, nih Indonesia gitu. Nih alhamdulillah. Ya, saya kamu terus aja. Iya, ulama ya. Iya, ada Pasal dulu, Yang kemudian saya yang pertama ini nabi, tapi Ada juga dari ma, ada, ada juga dari sakit gigi, ada juga dari bungkak kakak ya. ada. Nah, nah, ada Kalau kaki. ini sakit kepala, oleh karena gumpalan darah apa? Darah eh, Dara Dara menggumpal. Pengaruh dari flu. Dari pengaruh dari flu. Iya, karena saya dia ya. selalu di pas itu, nah, pas itu kayak uh, ingus keluar, iya, eh, iya, ada iya. gumpalan darah. Oh. Makanya itu setiap orang mandi dicuci, dunia pakai sabung, dikasih jari manis ini sabung dimasukkan, sudah digocor sabun baru bisa, baru dibuang jadi enak. Ya, kalau sunnah rasul itu kalau mau ambil dari wudhu, di saat menghirup air itu dihidu sampai muas itu sampai naik terasa di hidungnya itu. Cuma bagi uh, setiap menjual seperti itu karena pembusian sehari-hari itu, mereka oh. hmm. atau menjual ya. di sini, nggak kemana oh, kalau okay, lagi merian juga ya